Assalamualaikum guys, kali ini aku uh, uh, pertama kali aku bikin B S, -S W E, yaitu adalah Bookber uh, Bookber Seru with Shasha, Hari ini aku nggak ditemani, aku nggak sendirian nih, aku bareng bodeka aku hmmm cuci banget jadi kali ini sesuai judulnya aku bakal bikin video hmmm cara packing Bye, jadi yang aja kita mulai oke okay guys jadi yang pertama adalah kita packing aku punya susah banget Tada! ini sudah aku taruh ini, hamdulillah uh, kayak gini. Jadi ini ada kayak beberapa nanti aku bakal packing squishy, packing alat tulis buku pokoknya banyak. Jadi aku udah punya ininya yang bekas squishy-squishy itu yang aku packing ya bisa kalian mau packing apa tapi aku mau packingnya pakai ini saya aku kebiasaan pakai ini tuh pakai ini guys karena aku pakai ini ya hmm. oke okay. dan ini ya guys aku mau packing ini uh, handuknya dari yang uh, gede HP yang ke kecil. Dia aku bakal pakai yang kecil dulu ya. Jadi ini yang kecil itu kayak gini. Cep cep cep cep cep dia kecil sekali. Huh. Mbak Yui ini bersih ya. Baru dicuci sama ya, Mbah. Kita gulung. Jadi kita lipat sedikit gitu terus kalian gulung deh. pelan-pelan aja atas bawah harus rapi enggak rapi-rapi amat ya kalian mau yang kadangnya tuh kayak harus bagus banget ya harus rapi jadi ini ya packingnya pertama handuk aku mau pakai ini jadinya kayak harga ada dua gitu aku pakai yang warna ungu uh. jadi kalau misalnya aku tuh aku harus yang atasnya dulu Cup, cup, cup, cup, cup, cup. Aku mau langsung ada dua aja ya Apa namanya Handuknya biar oh, apa Saya kan maksudnya kan Ayo ayo Kita bikin Aku mau bikin yang gedenya Tep, tep, di frog, uh, uh, uh, iya, uh, iya, iya. Dua uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yang kecil-kecil uh, yang kecil, kecil. uh, uh, ya okay, guys, kayak ada bagus gitu nyanyiannya. Gak ada sih orang yang kayak bikin lagu itu ya, guys, dan gak serius amat gitu ya. Kita salah salah ha. One, two, three, rolly, four, and five. Tada! kayak gini jadinya. aku mau pilih yang warna pink uh, warna apa ya? orange aja gitu deh soalnya tuh kan dia tuh ada kayak senyumannya gitu kan uh, warna orange jadinya ya warna orange aja aku melipetnya di atas aja ikatnya soalnya kayak ya aku kayak suka aja yang ikat di atas soalnya because ya like it dia kayak bagus gitu tadaaa dia begini bagus kan Karena di bawah maka ya makasih. ya maka ya tapi juga kayak video ini ya. Oh yeah, no, I know how to get me on the video. Ya oke okay guys, makanya kayak gagal gitu soalnya kenapa ini nggak bisa gitu. Nanti okay, kita next aja ya. Oke okay guys, jadi ya guys, oke okay. jadi ya ini kita langsung jadi ada Halo Halo Halo Kayak jadinya ada hairdryer, ini tuh kayak bisa dilipat gitu ya. Misalnya ini kita ikat dulu, soalnya kita. dan dekat situ kayak Oke guys, langsung aja kita di next. Oke okay guys, jadi yang um, kayaknya segitu aja video kali ini, soalnya aku kan beliin nih ya, hair dryer, hair dryer, ada buku, sama handuk, jadi ya guys. Oh ya selesai aja aku, aku bakal tiap hari yang bikin uh, bsws, aku harus siap hari cuci Ini Anas saya, Jadi, setiap hari aku bakal bikin satu lembar. Ini baru episode wow. satu, satu, ya. Episode satu saja, ya. Ini yang pertama, bakat alam. Bakat alam, bab satu. Assalamualaikum, Kami sudah pulang, namun sapaan itu tidak dibalas anak. Dia sedang serius menjahit manik-manik di kerudungnya sehingga tidak menyadari saat Ida dan Ina sedang berjalan masuk ke kamar. <tuh> Anna sedang apa? Serius banget? Ina mengetukkan dahi ketika melihat Anna masih diam di kursi. Oh ya, yeah. langsung uh, aja kita lanjut. Nah, biar Ida kagetin, kata Ida, yang tersenyum jahil perlahan-lahan Ida berjalan mendekati anak lalu menepuk bahu anak dengan tiba-tiba. Oke okay guys, jadi itu ya e, ceritanya dan ya guys, kita cuci video kali ini jangan lupa di like, komen, apa harus bikin ko konten apa lagi, share ke seluruh sesama -selur kalian, termasuk sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian dan keluarga kalian dan jangan lupa subscribe, karena subscribe juga gratis dan yang gampang. Kalian tinggal pencet tombol like yang ada di bawah sini, kalian jadi warna abu-abu dan kalian pencet tombol loncengnya, biar kalian jadi nomor satu di video aku. Bye bye guys. Hmm. Sampai ketemu wabarakatuh